Harga rata-rata cabai merah di Kota Medan hari ini, Minggu, 31 Juli 2022, masih berkisar Rp90.000 per kilogram hingga Rp100.000 per kilogram. Memang harga cabai merah naik lagi, dan kemungkinan besok juga akan naik karena awal bulan, kata Fatimah Pedagang Sayur-Sayuran di Pasar Simpang Melati, Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan kepada Tribun Medan, Minggu, 31 Juli 2022. Saat ini Fatimah menjual cabai merah dengan harga Rp92.000 per kilogram, sedangkan harga cabai rawit turun drastis mencapai Rp40.000 per kilogram. Kalau cabai rawit malah turun harganya mulai Rp32.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram, tuturnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 1 Agustus 2022.